pagi hari ini saya akan merekomendasikan sarapan pagi yang murah tapi rasanya enak dan ini ini tempatnya oke saatnya kita turun Di sini tempatnya teman-teman. Harga untuk satu porsi Rp5.000. Tersedia nasi kuning, nasi daging nasi ayam, nasi ikan potong, dan nasi ikan suwir. banyak banget kan pilihannya. di sini juga kita bisa menambahkan bawang merah dan juga bisa memilih sendiri loh sayurannya. dan sayurannya itu gratis. Sarapan pagi ini mengenyangkan banget nih Kira-kira yang mana nih favorit kamu? Oke sekarang kita mulai makan ya Ini dia nasi ikan potong Hmm, nyam-nyam-nyam, nyam-nyam-nyam. Enak. Menu berikutnya, nasi ikan suir. Ini sayur... Nampaknya ini sayur mentimun, ya sayur mentimun, mas. Ini sayur mentimun. Iya. Oh, ya. <laughs> ini sayur mentimun. Hmm. Sayur mentimun ini dimasak dengan rempah-rempah dan juga dicampurkan dengan santan. Karena terasa sangat gurih dan nikmat Dan rasanya pedis juga Oke sekarang menu yang ketiga Ini adalah nasi ayam Ada ayamnya pasti Sayur Ini sayur tumis kangkung Oke kita ambil sayur kangkungnya dulu ya Rasanya mantap, perpaduan bumbu yang nikmat Selanjutnya kita makan nasi daging sapi Perpaduan antara daging dan sayur-sayurannya Begitu gurih masuk ke mulut Next, nasi kuning Gorontalo Wah, kalau ini juara Ini rasanya khas banget Wajib kita coba nih Rasanya enak Oke teman-teman Ini nasi kuningnya Enak banget, dan ini nasi kuning khas dari Gorontalo. Ya, teman-teman, sampai di sini dulu video saya, dan dukung terus channel kami agar channel kami terus berkembang.